Selamat datang di jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Teknik Refrigerasi dan Tata Udara merupakan salah satu jurusan di Politeknik Negeri Bandung yang cukup banyak diminati dengan daya saing yang cukup kompetitif. Jurusan ini merupakan jurusan pertama yang berdiri di Indonesia. Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara memiliki visi Menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan dan penerapan teknologi refigrasi dan data udara di Indonesia Dan memiliki misi untuk menghasilkan daya manusia yang profesional dalam bidang refigrasi dan data udara Dengan menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mendukung pengembangan industri nasional Jurusan ini menyelenggarakan pendidikan diploma 3 untuk program studi teknik refrigerasi dan tata udara dan diploma 4 untuk program studi teknik refrigerasi dan tata udara. Teknik refrigerasi dan tata udara adalah dua disiplin ilmu yang saling terkait serta berhubungan dengan sejumlah disiplin ilmu yang lainnya. Seperti teknik mesin, teknik sipil, teknik listrik, teknologi makanan, minuman, kesehatan, teknik fisika dan teknik kimia. Sebagian besar mahasiswa lulusan teknik refigrasi dan Tata udara memiliki potensi besar untuk mengubah era industri yang lebih inovatif. Guna mengembangkan potensi mahasiswa teknik refigrasi dan Tata udara, Politeknik Negeri Bandung menyediakan beberapa fasilitas yang menunjang mahasiswa menjadi calon tenaga-tenaga ahli yang terampil, profesional, kompeten, dan menguasai bidang teknik resigerasi dan tata udara. Perjalanan dan tata udara memiliki tiga lantai. Lantai pertama, terdapat lapangan bulu tangkis dan meja tenis yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk berolahraga, serta sering digunakan untuk berbagai acara kegiatan mahasiswa. Di lantai kedua, terdapat ruang administrasi dan pelayanan, ruang dosen, ruang rapat, musola, serta toilet untuk dosen dan staff. Lantai ketiga terdapat beberapa ruang kelas yang digunakan untuk mata kuliah teori serta terdapat toilet untuk mahasiswa. Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara memiliki laboratorium yang terletak di samping gedung perkuliahan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Di dalamnya terdapat laboratorium dasar mekanik, laboratorium dasar refrigerasi, laboratorium dasar tata udara, laboratorium listrik dan instrumentasi RHVAC. Laboratorium Retiglasi Terapan Laboratorium Tata Udara Terapan Hidrokarbon Training Unit Perpustakaan Jurusan Musola WC Untuk Dosen dan Mahasiswa Tempat Duduk Mahasiswa Locker Untuk Mahasiswa Dan Ruang Kelas Pada Laboratorium Dasar Mekanik Terdapat tempat praktik pengelasan Untuk kelas listrik dan naskas Lalu, terdapat mesin-mesin Diantarinya, bor listrik pemotong baja, juga terdapat alat bening baja dan ragu untuk menjepit dendam kerja yang akan dikecil. Pada laboratorium dasar rekregrasi terdapat trainer instalasi sistem rekregrasi. Pada laboratorium dasar tata udara, terdapat static pressure dan ducting system. Pada laboratorium listrik dan instrumentasi RHAC terdapat PCB, oscilloskop, protoboard, dan power supply. Pada laboratorium refrigerasi terapan terdapat showcase, weekend and cabinet, ice cube maker, ice cream maker, dan cold storage. Pada laboratorium tata udara terapan, terdapat cooling power dan chiller. Lalu, terdapat hydrocarbon training unit berupa cooling room dan beberapa training unit lainnya, juga terdapat mesin sistem refrigerasi CO2. Berikut adalah kata sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, Dr. Abip Badarudin, STMT. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abip Badarudin. Saya di sini sebagai Ketua Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara Politeknik Negeri Bandung. Uh, pertama, saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa yang telah diterima di jurusan teknik replikasi dan tata udara Politeknik Negeri Bandung. Kalian telah terpilih dari sekian banyak calon mahasiswa yang sudah mendaftar di Politeknik Negeri Bandung ini sekali lagi, selamat Kemudian eh, Saya sebagai ketua jurusan teknik refrigerasi dan tata udara ingin sedikit berbagi tentang sejarah teknik refrigerasi dan tata udara Polban mana pada eh, pendiriannya Politeknik Negeri Polban ini uh, di SKK -kan, itu hmm. pada tanggal 27 Januari uh, 1979 dengan nama Politeknik uh, ITB ya karena berada di dalam naungan Institut Teknologi Bandung dengan empat program. Uh, studi yang pertama itu adalah uh, Program studi teknik sipil Atau jurusan teknik sipil Kemudian program studi teknik uh, mesin Di dalam jurusan mesin Kemudian uh, program studi teknik elektronika Dan teknik listrik di jurusan elektro Kemudian Uh, pada uh, penerimaan pertama kali itu, tahun 1800, eh, 1982, jadi angkatan pertama itu adalah uh, tahun akademik 1982 dan uh, ya, pertama angkatan 1982-83. Uh, kemudian Hai uh, selanjutnya itu teknik refrigerasi dan tata udara itu dibuka tahun 1987 jadi angkatan pertama itu adalah angkatan uh, 87 ya waktu itu Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, maaf masih dalam bentuk program studi di bawah naungan uh, teknik, refriga, uh, teknik Mesin. Ya. Jadi di situ uh, mulai tahun 1987 itu program studi Teknik Refrigerasi dan Tata Udara itu berada di bawah naungan jurusan Teknik Mesin. Kemudian uh, Berikutnya itu Politeknik Negeri, eh Politeknik ITB, tahun 900, eh, ya 1997, itu secara resmi eh, berpisah dari induknya dari ITB, kemudian berubah nama menjadi Politeknik Negeri Bandung, dan pada tahun 2002. Itu Politeknik eh, eh, Maaf eh, Program studi teknik refrigerasi dan Tata Udara Yang sejak tahun eh, 1987 Di bawah eh, naungan tek, eh, Jurusan mesin Itu statusnya ditingkatkan eh, Menjadi Jurusan tersendiri Jadi yang tadinya program studi Teknik Refrigerasi dan Tata Udara berubah statusnya menjadi jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Jadi eh, statusnya ditingkatkan dan SK-nya itu eh, keluar itu tahun 2004 tepatnya tahun eh, tanggal 20 29 September 2004. Dan pada tahun 2011-2012, Polban membuka program pendidikan Sarjana Sains Terapan, termasuk teknik refrigerasi dan tata udara. Jadi teknik refrigerasi. Dan Tata Udara, jurusan Tadil dan Tata Udara selain mempunyai program studi D3, itu juga mempunyai program studi D4. Dan kebetulan sampai saat ini uh, sudah terakreditasi ter dengan uh, dari BAN PT dengan nilai B. Gitu. Dan uh, Program studi D4 Teknik Refrigerasi dan Tata Udara ini juga menjadi rujukan bagi beberapa universitas luar negeri untuk mencari calon mahasiswa tingkat master di bidang uh, refrigerasi dan tata udara seperti misalnya uh, National Junyi University of Technology Taiwan ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan uh, Chunyi ini uh, mungkin sekitar sudah empat atau lima tahun, jadi beberapa alumni dari D4 Teknik Refregulasi dan Tata Udara ini sudah melanjutkan studinya uh, beberapa di uh, National Chunyi University of Technology di Taiwan Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Saat ini Sampai berjumpa Di Jurusan nanti di Polban Sekali lagi selamat Saya ucapkan pada adik-adik mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selain kegiatan pembelajaran, di jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat dan mampu meningkatkan butuh dari mahasiswa Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Di antaranya, yang pertama, seminar dan hibah dua buah akses split dari PT Daikin. Student Activity Organization ASRE Student Indonesian Chapter Yang ketiga, silaturahim para dosen dengan para orang tua wisudawan dan para wisudawan Tuk Res yang kelima, kuliah dosen tamu PT Bukaka Inti Aircon yang keenam. Kuliah dosen kamu, daikin go to campus Yang ketujuh, kerjasama PT Bitser Indonesia Pemberian beasiswa Yang kedelapan, seminar Seminar nasional yang diselenggarakan oleh mahasiswa Yang kesembilan, sharing pengalaman kerja para alumni atau wicara kepada para mahasiswa Yang kesepuluh, bimbingan teknis atau BIMTEK kerjasama dengan PT Semindo Polban Nasional Chinyi University of Technology atau NCUT Taiwan Yang ke 12 belas, kerjasama dengan PT interducting atau Laporan Hasil Pengamatan Data dan Hibah Alat Yang ke 13 belas, kerjasama Polban PT Gantar Indonesia kompetensi GIS PT. Aikul. kerjasama dengan PT. BKKM Selanjutnya, seminar dan event musik yang diselenggarakan oleh mahasiswa. ke SMA dan SMK oleh mahasiswa juga pembagian makanan gratis di desa Cewaruga oleh mahasiswa siswa dan alumni. Sekian video perkenalan Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Semoga dapat memberikan semangat kepada teman-teman semua, terutama kepada adik-adik mahasiswa baru. Saya ucapkan selamat kepada mahasiswa baru 2020 yang sudah diterima. Semoga dapat belajar dan menuntut ilmu dengan baik. Tetap semangat dan sampai jumpa di lain kesempatan.